Oke okay, pok, hari ini kita cari kerang atau kapal di pantai Tanjung Bayur, po. ayo pok ikutin terus ya nah akhirnya kita sampai juga nih po di pantainya kita jalan-jalan dulu sambil cari tempat yang enak ini buat kita cari kerangnya po nah surut airnya bagus sudah ini buat nyari kerang kita biasanya kerang-kerangnya banyak tujung-ujung sana Sapo. kita cari tujung aja ya Nah, waktu pertama turun, langsung lihat kapal kita. sepo nah, ini, nah, nah, nah, kan, beneran kapal lumayan. Biasanya kerang kapal suka di arus, arus, jadi, kita perhatikan juga, ya, harus harusnya. Nah, kita juga ada dapat yang terdampar, nih, sapo. Nah, ya, kan, si hidup. Wah, ada lagi nah Sopo nah ya kan oh, lumayannya mantap waktunya nyuci kereng ketemu lagi nah kapal kecil lumayan kan nah kita masukin ke plastik dulu sapo kerangnya biar enak kita bawanya beh lumayan sudah kita dapetin sapo ayo kita lanjut cari lagi sapo ada yang timbul sapo nah itu kayaknya ada juga nih sapo yang di dalam air Lalat-lalat ternyata lalu. sepertinya kapal kita sudah cukup sapo. udah lumayan banyak sih kita dapatnya sekarang kita menuju untuk pulang ya sapo nah ini kita arah jalan mau pulang sapo kita sekalian menikmati pemandangan dulu ya sapo